Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmat Saya guru uh, dari SDN Cibalong 02 Di sini saya mau berkomentar Dan memberikan apresiasi Kepada Ibu Halimah Yang telah melaksanakan Pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri Cibalong 02 Dengan menggunakan filosofi KHD Ki Hajar Dewantara Yaitu dengan Ingar Sosung Tuludho Imadio Mangun Karso dan Tutwuri Handayani Sebelumnya Bu Halimah mengajarkan Calistung Dengan metode yang monoton Tapi setelah mempelajari filosofi KHD Dan mengaplikasikannya kepada anak-anak Bu Halimah menggunakan metode yang menarik Dengan menggunakan alat peraga Sehingga proses pembelajaran lebih menarik Dan menyenangkan Dan menyenangkan sehingga anak-anak juga lebih bersemangat mengikuti dan memiliki motivasi yang tinggi Nah harapan saya uh, untuk Bu Halimah Semoga Bu Halimah terus memberikan inovasi baru dalam pembelajaran Sehingga ke depan. depannya hasil belajar anak terus meningkat Dan semoga Bu Halimah bisa lulus dalam program guru penggerak ini Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Salwa Saya duduk di kelas 1 Ini semenjak saya Saya langsung belajar Sama bu guru Dan saya sangat Senang dan bahagia